Oke okay, teman-teman selesai juga ini Ini Sangat keren sekali sih ini teman-teman Halo teman-teman Kita unboxing lagi ya Ini sangat besar sekali teman-teman Ini bed mobil Dalam film Batman ya teman-teman Seperti di movie itu ya Ini untuk 6 tahun ke atas Dan ada 325 piece Serinya 7105 ya, teman-teman. Dan ini sangat besar sekali. Ini ini dapat dua hero ya, teman-teman. Oke, ini bagian sampingnya, dan ini bagian atasnya. Ini satu satu. Oke, ini bagian sampingnya lagi. dan ini diimpor oleh Trimitra Indah Perkasa ya teman-teman. Oke, okay, bagian belakangnya. Ini ada pelurunya dan ini bisa dibuka ke atas ya teman-teman. Dan ini bisa ditembakkan ini misilnya. Ini Batman dan Jokernya teman-teman. Oke, okay, langsung kita buka aja ya teman-teman. ini banyak banget ini pasti isinya wow ini sangat banyak sekali teman teman oh, ini ada manual book nya ya teman teman ini sangat tebal sekali ini dan ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh plastik, ya, teman-teman. Oke, langsung kita buat aja. oke okay, teman-teman selesai juga ini ini sangat keren sekali sih ini teman-teman rotanya bisa berputar dan ini bisa dibuka juga ini pintunya sangat keren sekali ya dan ini misilnya juga bisa ditembakkan ini oke okay, kita coba lagi wow sangat kencang sekali itu dan kita masukkan aja ya teman-teman. Dan ini sangat agak berat sini. Oke, kita ukur ya. Berapa kira-kira ini? Masih oh, sekitar 23 cm ya, teman-teman. Kalau dari depannya Oke, okay, kita putar sekitar 14 cm ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini, teman-teman.